Tapi cicing balik lagi bersama Otong Spin hari ini kita akan review game gacor voli besi ya. kita bawa modal 122.000 kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh bos hari ini. Ya langsung jelaskan aja kita main di bet 2400 dia pelenggang losaktis dulu kita langsung gaskan di 20 turbo. Oh yang pertanyaan kita main di mana kita main di rp 8000 bosku sih itu slot tergacor tas holy sander menjaga dunia arat di sini WD berapa pas di barulnas bos cuma di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis di live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game nya itu sendiri pastinya. Yo langsung gaskan aja ke RTP 8.000 untuk link acornnya saya sematkan di bingkai komentar ya lo di bingkai komen kita juga tersedia link komentar grup WA di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor live hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor link besar hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor oleh besar hari ini ya lur karena cuma di, di situ ya di grup kita selalu berbagi Pola slot hari ini, khususnya pola slot giaturnya hari ini, maka dari itu, yu dibantu ramekan grup WA. Biar kalian selalu tahu, pola slot hari ini khususnya pola slot giaturnya hari ini, ya. Sebenarnya, biar kalian juga tahu, update rtp slot gacor hari ini khususnya rtp slot gacor art hari ini ya bosku back to the game art art art art art art lagi art art art art art nah hari ini kita tadi bawa modal Rp122.000 saja kita akan mencoba cari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh besar ini ya bosku kita lihat dan saksikan bersama apakah pola-pola dari kita war itu atau ya seluruh ya dan yang penting seluruh selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu lalu cek RTW game dan cuma di RTW 5000 yang bisa tahu RTW game relief 24 jam Permenit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pasnya. Yo langsung gaskan aja ke ada 8.000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku. yuk kita geser ke turbo lagi. Kita coba hmm, 30 aja cukup kali ya. yuk yuk kasih dong. Asidong dong freeze, freeze, freeze mantap. petir-petir merah, mupus petir hitam boleh usul uh, lumayan kita dapat free spin Bet 2400 ya seluruh kita lihat dan saksikan bersama apakah akan meledak-meledak-meledak mantap ya bos yuk kali dua connect dong mantap yuk biru, biru jadi biru jadi biru jadi mantap yuk atas ini kasih petir enak nih us lumayan kali lima yuk lagi dong merah boleh itu merah tempat uh. lumayan kali lima ya so ita tambah tujuh yuk masih sisa 14 kali lagi yuk kita lihat dan saksikan yuk kuning boleh kuning ikut biru boleh dong ikut biru-biru-biru-biru mantap tuh aja bang, satu ternyata cok birunya cok anjing cok ayo cok Aduh yuh, lumayan cincin jadi yuk lagi dong atas cincin mahkota tuh pasti hmm, lumayan berribu kali 1514.000 ya sur awal yang bagus masih sisa 10 kali lagi jayu ya, dong kasih hentakan-hentakan mantap mus yuk ungu dulu boleh jadi, ungu jadi hijau jadi hmm, cincin jarumnya oh, lumayan cincin jadi atas cincin gendang, aduh kuning dulu ternyata baru gendang cukup susah, walaupun tadi gendang konek itu di atasnya biasanya hijau masalahnya malesin cok malesin sekali, haus, haus, anjing dah, Oh pantang terlalu ngarai uh, uh, uh, uh, uh, ngurai kone tuh susu sus. biru ya, kasih dong, kasih dong, biru kasih yo atas kuning, aduh, kuning pecah kayak ya? ungu muncul, ternyata di sana. Haro, kalau kuningnya wangi, kalau kuningnya ada perguntingan dan bercerita, kalau ungu ya anjing lah namanya ya. Aduh nih, biru bukan atasnya, urup mah, kalau tak pecah cuy. Yuk, hijau pecah dong, harusnya dong, tapi tidak mau anjing. Oh, lumayan kali dua konek naik Yuk, biru dong, biru dong. Aduh, ada wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, meledak meledak meledak meledak woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, woh, ayo buat teman-teman semua dibantu like, comment, subscribe share share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot gacor, hari ini, pola slot gacor oliver besar ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor oliver besar ini, rtp slot gacor hari ini, rtp slot gacor, hari ini, rtp slot gacor oliver besar ini ya seluruh ya karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor besar dibantu oleh like, comment subscribe-nya ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola sulit gacor alam besar ini ya bosku back to the game yo yo yo kasih dong dompet petir, petir mantap muanjir ini bonusku banyak banget keluar malesin mah anjing ya buat teman-teman semua emang kalau lagi main di bed-bed 2400 ke atas tuh bonus lagi sering buat keluar keluarga tahu kenapa tahu bocor kali usia yuk kita coba di 30 quickest ya, loh semoga kita dapat lewat-lewat mantap yuk. tuh aduh, kali 8 cukup. kira-kali merah tuh katanya udah beda masalahnya tadi kalau ngakak kayak agak ngedeng gitu tuh biasanya tepatir mantap mending sih kali 8 daripada kaldu ya seluruh ya kaldu-kaldu-kaldu anjing dah hey, Oh jangan tekan terus oh, kasih kasih dulu fristil-fistil fris, fris manis bu oh, petir-petir merahmu boleh kali ini kali itu, hari 10 menek yuk atuh kuning nabung tuh udah kelihatan tuh menurut teman-teman semua yang baru pertama kalian nonton pasti bingung bangku hafal banget ya karena cuma bisa Zewucu kalian cek aja channel saya itu rata-rata dari awal pertama buat itu cuma main Zewucu maka dari itu udah hafal banget udah yang udah atas gendeng biasanya skater no waduh Wicu anjing jadi udah hafal batu Aduh lumayan pin kedua di tadi di 2400 sekarang kita dapat di 4800. Yes, lu syukur meledak-meledak mantap yuk kita lihat dan saksikan bersama yuk kuning jadi nih. Kuning jadi mahkota jadi mantap atas mahkota petir sih harusnya Atas mahkota petir nih enggak petir anjing lu. Lumayan kali lima les lu masih pecah 73000 masih pecah juga. Masih pecah di sana biru boleh ikut kuning dulu ternyata yuk merah boleh merah ungu dulu ternyata ikut yuk mahkota. Yuk. Ini nanggung tuh lumayan 80.000 kali 5 412 bosku. Lumayan lumayan lumayan. Ironus 12 kali lagi kasih pecah mantap yuk kuning boleh biru dulu sih cincin jadi ya, tuh kuning ikut harusnya kalau enggak hijau nih. Hijau ikut yuk atas mah kotak basket lagi. Hmm, lumayan kali 2 yuk kuning gendang seharusnya turun, aduh ini, itu di sana lumayan dua kali sebelah tuh dua itu ya seluruh awal yang bagus, awal yang sangat sangat sangat membanggakan ah, seluruh. Eh, Ayo dong sisa 10 kali lagi yuk, kasih ledakan ledakan lebih mantap lagi dari ini us. Gue percaya sama lu, apalagi gue mainnya di RTB eh, 8000 situ slot tergantung tersolis dari dunia. So, pasti kita bakal JBJB mantap lumayan dari itu yuk langsung kita aja ke ada berapa untuk lingkatan saya sebelah kanan di Jenkowmas. Lumayan tambel udah gede nih dua puluh tujuh. naik udah profit-profit mantap nih kita naik sekitar satu jutaan nih yuk terus lagi dong. Uh, aduh cincin jadi cincin jadi cewuh jadi, jadi, jadi uh hijau turun cih hijau turun tuh tinggal main dua puluh satu ribu kali tiga puluh enam ratus empat puluh. udah naik lebih dari juta nih sepertinya kita dikasih WD WD mantap yang benar mantap nih seluruh kayaknya ya terlalu lumayan yuk atas kuning lagi dong atas kuning lagi lumayan cuk 12.000 kali 35 bosku 445 cuk saldo udah naik lebih dari 2 juta nih harusnya nih anjing dengan jadinya hoki kali kalau main di atas lamar ribu kayak gini cowok situ slot tergacor nih bos dong merah merah dulu biari ya. yuk biru boleh ungu boleh tuh huruf cincin dulu ternyata ayo atas gendang asib lumayan kalian masih koneksi harusnya sih turun nih jam pasir nih jam pasir gendang atau jam pasir sama aja lah ya Tuhan masih jadi yuk kuning aduh kuning kurang satu tuh lumayan tiga puluh delapan ribu kali empat enam dua ratus tujuh mantap nih bosku tiga enam juta tuh yuk us genapin empat juta enak kali genapin empat juta enak kali us bisa kali us bisa kali yuk mau tak jadi sih aduh aduh nanggung oh lumayan nih atas kuning kasih petar lagi bos burungnya nih jadi kuning aduh nanggung tuh masih jadi merah, oh, merah tuh anjir lumayan 14.000 kali 50 oh, 720 cuk kita lebih dari 4 juta tuh. Oh, wdwd mantap nih bosku. Kapan lagi bisa wdwd -WD mantap cuma di sini pastinya. Sorry ya, ayo langsung gaskan WD kan saja karena kesempatan wd sudah terbuka luas kita langsung manfaatkan sebaik mau ingin esol ya, saya otospin pamit undur diri bye bestur salam jackpot.